Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di vlog aku kali ini di edisi mencari berkah dan tujuan aku kali ini adalah Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat oke okay, ini aku lagi ada di angkot menuju stasiun Depok Baru dan ini bener-bener hari kayak hari macet sedunia <laughs> macet banget stress Sudah lama banget di ini enggak nyampe-nyampe dan akhirnya kita nyampe di Stasiun Depok Baru. Eh, ada bapak-bapak pengamen, teman-teman. Insya Allah, jangan lupa untuk selalu berbagi ya, karena di sebagian harta kita ada hak mereka, loh. Nah, sekedar info aja ya, teman-teman. Kalau kita mau naik KRL mau naik komuter lain ataupun MRT untuk masuk stasiun kita akan melewatin pintu ini dan untuk bisa melewatinya kita harus punya aplikasi link aja atau gopay yang saldonya minimal kurang lebih 20 ribu atau bisa juga lewat tiket kartu uh, aku kurang tahu juga ya kartunya namanya apa cuman kalau nggak salah saldo juga kurang lebih harus 20 atau 25 ribu dan kalau pakai tiket biasanya isi saldo dulu di loket minimal 20 sampai 25 ribu biar kita bisa lancar keluar masuk check in Ataupun out untuk bisa masuk ke kereta atau pemuter atau MRT kemanapun kita tuju Dan saat aku ada di dalam stasiun kebetulan banget ada alfamart hari ini tuh panas banget Dan aku pengen cari minuman atau apa itu yang bisa mengembalikan cairan-cairanku yang udah menghilang gara-gara macet dan panas Apalagi coba yang bisa ngembalikan ion tubuh kecuali dua produk ini Yang aku tahu sih pokari sama hidrokoko ya Nah, kalau ada produk lain mungkin teman-teman bisa berbagi di kolom komentar, oke? Okay? Dan pilihanku jatuh ke Tarat Hydrokuku. Ye. Yeah! Kita bayar ke kasir. Habis itu sambil jalan aku bingung Uh, kalau untuk tujuan stasiun Juanda itu Kebetulan kan kalau mau ke Istiqlal Aku lihat infonya di Google Map Itu harus turun di stasiun Juanda Jadi aku nanya ke petugas yang ada waktu itu Namanya Bapak Yusuf dan beliau sangat baik Ramah Beliau memberitahukan untuk naik di kereta yang akan datang Dan ini keretanya sudah datang Aku mau naik teman-teman Semoga lancar Selamat sampai stasiun Juanda Oke okay, kita lanjut Aku berdiri karena gak nemu tempat duduk Hihihihi. <laughs> Dan inilah suasana saat aku berada di dalam komuter lain menuju stasiun Juanda. Saat kereta melaju menuju stasiun Juanda, ada beberapa stasiun yang kita lewati loh. Jadi penumpang bisa berhenti di tujuan masing-masing stasiun yang mereka tuju. Dan di antara lelah, panas, capek, ada yang lucu. Ih, didik gemes, ngeliatin aja. Ada boneka yang bergerak, jadi terhibur, capek-capek hilang semuanya dan kebetulan aku dapat tempat duduk di samping dia jadi bisa bercengkrama bercanda sama dia Ye, halo didik akhirnya nyampe juga di stasiun Juanda karena cuaca lagi hujan jadi kita tunggu sampai reda dulu ya gengs habis itu kita lanjutin jalan menuju masjid Istiqlal kayaknya udah mulai agak reda nih lanjut yuk ngomong-ngomong lapar juga ya oh Akhirnya, udah nyampe gerbang. <Gülüyor> mbak-mbaknya aku masukin konten aku, gak apa-apa ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ala yaitu Ananda dan kepada taala kuasa maha suci Allah Yang Maha Bersamaan. kita Boyongan Bu Thank you Berkat Anda saya jadi tahu ada tablik akbar yeah, nah, Terus enggak minta hadiah kan Sila aja ya Bukan jam 9 malam lewat Kayaknya aku harus pulang dulu teman-teman Jadi mohon maaf ya Teman-teman yang tadi ikut tablik akbar bersama Aku jadi pulang duluan Semoga kalian sehat-sehat semua ya Dan kita bisa ketemu lagi Bersilaturahmi lagi Dan bareng-bareng lagi Dan buat teman-teman yang udah nonton channel youtube aku Dia Ansema Channel Terima kasih banyak Udah subscribe, udah like udah komen terima kasih banyak ya jangan pernah bosen untuk nonton vlog-vlog aku yang lain video-video aku yang lain dan sehat-sehat buat kalian semuanya see you in the next vlog and video bye assalamualaikum